Pada episode kelima kali ini, dalam serial drama Balika Fadu sebelumnya Ibu Bakwati memohon kepada Ibu Guru Sandia untuk memahami keadaannya, dan menyuruh Ibu Guru Sandia untuk pergi dari tempatnya, dan memberitahukan bahwa perjodohan ini tidak dapat dihentikan oleh Ibu Guru Sandia atau oleh pemerintah. Melihat hal itu Ibu Sandia termenung dan berseri keras ingin menghentikan perjodohan Anandi. Melihat kejadian itu, Ibu Sandia coba menelpon inspektur polisi, tapi ternyata susah untuk dihubungi. Karena kesal teleponnya gak diangkat dan susah dihubungi maka Ibu Sandia bergegas pergi ke kantor polisi dan akan melaporkan kejadian perjodohan di usia dini agar tidak dilaksakan di desanya. Ibu guru Sandia pergi dari rumah Bakwati menuju ke kantor polisi. Dan di tengah perjalanan ibu Sandia bertemu dengan Tuan Purus yang mencari ibu Sandia untuk memberikan surat dari Departemen Pendidikan. Di tengah pembicaraan itu, Tuan Purus menanyakan kemana ibu Sandia malam-malam begini sendirian. Dijawab dengan nada emosi, "Aku akan ke kantor polisi, akan menghentikan perjodohan Anandi." Jawab ibu Sandia dengan kesal. Tuan Purus Kanget yang akan dilakukan Ibu Sandia, dan memberitahukan jika polisi datang ke desa, maka akan ada masalah besar dan warga desa akan marah, dan jika warga sudah marah, nanti bisa menyakiti Ibu Sandia, begitu kata Tuan Purus kepada Ibu Sandia. Tuan Purus menyarankan Ibu Sandia untuk ikut dengannya dan memusyawarahkan hal ini dengan baik-baik terhadap keluarga Bah Gwati. Ibu Sandia sudah berusaha diskusi dengan keluarga Bah Gwati agar tidak melangsungkan perjodohan tapi percuma mereka tidak mau menerima masukan dari Ibu Sandia. Mereka tetap memegang tradisi kebanggaan palsu membuat mereka buta akan kebenaran yang ada, dan Ibu Sandia tidak punya jalan lain kecuali melaporkan dan menindak perjodohan itu. Tuan Purus mencoba menenangkan emosi Ibu Sandia, dan menyuruh Sandia untuk menahan emosinya karena bisa menyangkut keselamatan jiwa ibu Sandia bila tetap akan menghentikan perjodohan itu. Ibu Sandia ingin membuka awal yang baru dengan menghentikan perjodohan tradisi mengawinkan anak di usia dini. Ibu Sandia merasa khawatir dan prihatin anak di usia dini yang harusnya bermain dan menuntut ilmu. Tapi malah harus mengurus dan menjadi ibu rumah tangga. Dengan emosi, Ibu Sandia tetap akan pada pendiriannya menghentikan perjodohan ini agar tidak terjadi dan terulang kembali dengan anak-anak di usia dini. Ibu Sandia melanjutkan perjalannya menuju kantor polisi dan meninggalkan Tuan Purus di tengah jalan. Tuan Purus hanya bisa memandang kepergian Ibu Sandia ke kantor polisi, dan menganggap Ibu Sandia tidak akan berhenti untuk menghentikan perjodohan itu. Tuan Purus menganggap rombongan pengantin laki-laki pasti sudah datang di desanya, dan ternyata benar juga rombongan itu sudah sampai ke halaman Anandi. Di saat itu Anandi yang sedang asik melihat rombongan pengantin itu, tiba-tiba temennya Campa datang dan menanyakan apakah Anandi sedang melihat jodohnya. Anandi merasa bahagia melihat rombongan itu menggunakan pakaian warna-warni dan ingin ikut menari bersama mereka, tapi temennya Campa melarang apakah ada orang menari di pesta pernikahannya sendiri. Teman Anandi menyuruh Anandi untuk diam di kamar dan jangan sampai Anandi ikut turun ke rombongan. Dengan mengeluh Anandi merasa aneh kenapa orang-orang bisa melihat rombongan dari bawah tapi Anandi tidak diperbolehkan melihatnya. Tuan hajaan Ansai dan Bah Gwati sedang bersiap menyambut kedatangan rombongan pengantian. Dengan wajah berseri Nyonya Devi merasa senang dengan kejadian ini. Dan dia memberikan salam kepada Tuan Hajaan Ansai dan Ibu Bhagwati. Ibu Bhagwati memberi salam kepada Nyonya Devi dan meminta doa restunya. Dan Tuan Hajaan Ansai juga berpelukan dengan Tuan Bairo. Mereka disambut dengan baik oleh Tuan Hajaan Ansai dan Bhagwati. Warga desa memandang kedatangan jakdis pemuda ganteng dan gagah yang sedang duduk di atas kudanya, tapi sayang ternyata jakdis ketiduran di atas kudanya, dan mereka semua tertawa kecil melihat keadaan itu. Dengan penuh kasih Tuan Bayrom menggendong jakdis yang terlihat sangat lelah dan dibaringkan di meja, tiba-tiba pamannya membangunkan jakdis dan menyuruh agar cepat bangun dan bersiap untuk melangsungkan pernikahannya. Jakdis merasa kesal kenapa harus dibangunkan di saat sedang tidur, mereka semua tertawa akan kepolosan jakdis yang masih kecil. Sebagai tradisi jakdis harus menyentuh candi di atas dengan tangkal dahan, dengan cekatan dan melompat Jagdis tidak dapat mencapai candi karangan bunga itu, dan melihat kejadian itu Anandi tertawa. Dalam lompatannya Jagdis melihat wanita di balik jendela dan mengingat akan foto jodohnya dan menganggap itu pasti jodohnya. Jagdis dengan semangat melompat agar dapat menyentuh candi karangan bunga itu. Dan ternyata benar adanya. Jakdis mampu menggapainya, dan Anandi juga memberikan tepuk tangan. Jakdis melihat Anandi dengan tatapan kesal karena merasa ditertawakan oleh Anandi. Sedang asiknya, Anandi melihat Jakdis di balik jendela. Tiba-tiba Puli datang ke kamar Anandi dan memberitahukan pada Anandi bahwa jodohnya mampu menyentuh candi karangan bunga yang ada di atas pintu masuknya. Anandi kaget diberitahu oleh Puli bahwa laki-laki itu ternyata jodohnya. Puli menjelaskan hanya jodoh Anandi yang boleh memukul candi karangan bunga di atas itu, dan setelah itu akan dibalas oleh ibunya dengan menarik hidung calon pengantinnya dan setelah memberitahukan hal itu Puli pun turun meninggalkan Anandi untuk melihat rombongan itu kembali setelah beres memukul karangan bunga maka Bawati menyambut Jagdis dan memberinya doa api suci Tatkala Ibu Bahagwati menyuruh jakdis masuk tiba-tiba Bibi Krishna memerintahkan Bahagwati harus menarik hidung jakdis sebelum masuk rumah karena ini adalah tradisinya. Mendengar ucapan itu mereka semua tertawa kecil, dengan sipu malu Bahagwati akan menarik hidung jakdis dan jakdis terdiam terpaku. Melihat hal itu Anandi tertawa riang melihat ibunya akan menarik hidung Jagdis. Setelah ditarik hidungnya tiba-tiba Jagdis menjerit kesakitan hidungnya terasa sakit, dan Jagdis mundur ke belakang dan mengatakan tidak mau masuk dan mengadukan kepada ayahnya takut hidungnya lepas karena ditarik oleh ibu Bahguati. Di balik jendela atas Anandi tertawa melihat kejadian itu. Ayah Bayrom dan pamannya menjelaskan kepada Jakdis bahwa itu sudah tradisi dan tidak apa-apa. Melihat kejadian itu dengan polosnya Jakdis menyuruh, agar hidung orang lain saja yang ditarik, jangan hidungnya, mendengar kelucuan dan kepolosan itu semua tertawa riang. Mendengar mereka semua tertawa Jagdis marah dan mengatakan kepada ayahnya akan pulang dan tidak mau untuk dijodohkan. Melihat hal itu Bayram ayah Jagdis mencoba menenangkan Jagdis. Dan akhirnya Jagdis pun mengikuti perintah ayahnya, ditambah lagi nenek Devi memberitahukan pada Jagdis ibu Bahguati tidak akan menarik hidungnya dengan keras. Akhirnya Jagdis menyerahkan hidungnya untuk ditarik oleh ibu Bakwati. Setelah hidungnya ditarik, Jagdis dan rombongan dipersilahkan masuk ke ruangan rumah Bakwati. Di tengah kesibukan Tuan Haja Ansai menyambut tamu pengantin, tiba-tiba Tuan Purus datang menghampirinya dan mengatakan ada hal penting yang harus disampaikan padanya. Dijawab oleh Tuan Hajaan Sai. Apakah ada yang lebih penting dari menyambut tamu dan perjodohan ini? Dengan bijak Tuan Hajaan Sai menolak kedatangan Tuan Purus dan Hajaan Sai pergi meninggalkan Tuan Purus sendirian. Dalam kesendiriannya, Tuan Purus berbincang dengan Paman Anandi dan mengatakan jangan merasa panik. Di sini ada Tuan Bayrom dan dia adalah orang penting dan mempunyai koneksi di mana-mana, jadi jangan khawatir bila terjadi sesuatu. Tuan Purus merasa kebingungan karena melihat ibu guru Sandia pergi ke kantor polisi dan akan mengaduakan perjodohan ini. Tuan Purus takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada Tuan Haja Ansai. Dengan penuh bimbang Tuan Purus berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Di tengah jalan Ibu Sandia mencoba menghentikan mobil yang lewat untuk menumpang, tapi sayang semua mobil tidak ada yang mau berhenti. Dalam menantikan tumpangan mobil, Ibu Sandia teringat akan usia dan perilaku Anandi yang lugu dan polos, mengingat perihal inspektur yang mengancam apabila bertindak maka akan berbahaya. Dalam kebimbangan itu akhirnya bis datang dan berhenti di depan Ibu Sandia, dan dengan cepat Ibu Sandia naik ke bis dan menyuruh supir untuk mengantarnya ke kantor polisi, dengan cepat dan Ibu Sandia juga berharap cepat sampai ke kantor polisi. Dan di tengah perbincangan Tuan Bayrom dengan temannya tiba-tiba Tuan Haja Ansai mendatangi Tuan Bayrom untuk melangsungkan api suci dan menyuruhnya masuk ke dalam dan makan malam. Di saat mau masuk ke dalam ruangan tiba-tiba Bairong mendengar Jackdis sedang berseteru dengan anak sebayanya karena dasinya ditarik dan dipinta. Ayah Bairong menanyakan ada apa ini? Dengan lugu anak itu menjawab hanya ingin melihat dasinya Jackdis saja karena terlihat bagus. Dari perseteruan itu tuan Bairong melerainya. Dan akhirnya anak itu pergi meninggalkan Jakdis. Di dalam bis Ibu Sandia merasa khawatir dan kesal karena bisnya berjalan lambat karena jalan rusak. Ibu Sandia menyuruh supirnya untuk cepat jalannya tapi supir itu menenangkan agar berhati-hati dalam berkendara karena sudah malam takut terjadi celaka. Sedang asik-asiknya Anandi berpakaian, tiba-tiba Puli datang dan memberikan ladu yang disembunyikan dan menyerahkannya pada Anandi karena Anandi tidak boleh makan sebelum acara perjodohan dimulai. Di saat ladunya mau dimakan tiba-tiba Ibu Jagdis Sukna datang bersama Ibu Bahguati dan menyuruh Anandi untuk memberi salam dan meminta doa kepada Ibu Sukna. Anandi diam saja dan saling padang dengan Puli dan bagaimana mau memberi salam karena di tangannya ada ladu yang disembunyikan di belakang. Akhirnya Anandi memperlihatkan ladunya dan memberiakan salam pada Bujak di Sukna dan Ibu Sukna pun memeluk Anandi penuh kasih. Ibu Bagawati hanya tersenyum sedih melihat Anandi dipeluk oleh Ibu Sukna. Di saat Ibu Sandia sampai di kantor polisi Ibu Sandia tidak bertemu dengan Inspektur dan oleh anggotanya menunjukkan rumah Inspektur dengan cepat Ibu Sandia pergi menuju rumah Inspektur. Di acara makan para tamu tiba-tiba hajaan saya Anandi ditegur oleh Paman Jagdis karena menu makannya kurang sopan dan banyak kekurangan dalam jamuannya. Dia merasa malu akan jamuan makannya kurang bagus dan terlihat murahan dan tidak enak. Tiba-tiba Tuan Bairong dan melerai pertengkaran adiknya dengan hajaan Ansai. Padahal Tuan hajaan Ansai sudah mempersiapkan makanannya yang enak dan jokinya didatangkan dari luar. Tuan Haja Ansay memohon maaf atas kesalahannya bila terjadi kesalahan dan merasa makan yang dihidangkannya tidak kena. Para pendeta sudah siap melangsungkan putaran api suci Anandi dengan jakdis, mereka melihat dengan penuh bahagia. Di tempat lain Ibu Sandhya sampai di rumah inspektur dan dibukanya pintu oleh istri inspektur, Ternyata inspekturnya tidak ada di rumah dan malah istrinya inspektur marah karena waktu larut malam begini Sandia mencarinya. Dengan kesal istri inspektur mengusir ibu Sandia dan menutup pintunya kembali. Karena inspektur polisi tidak ada di rumahnya, dalam kegminan dan penuh harap Ibu Sandia ingin semoga pernikahan belum terjadi dan dia bisa menghentikan perjodohan itu. Bagaimana kelanjutan serial ini? Apakah Ibu Sandia mampu menghentikan perjodohan Anandi karena usianya masih 8 tahun? Saksikan kelanjutan serial drama Balika Fadu berikutnya.